Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar kaulah semesta Tak bisa seseorang Sudah ditentukan Tuhan Tapi Tuhan bisa membuat ketentuan Yang paling indah Apa saja faktornya Berikut Lakukan hal ini Kalau tidak mau celaka selamanya Jangan lupa untuk klik like Subscribe Dan bunyikan loncengnya Guna membangun channel ini depannya menjadi lebih baik lagi Jangan kemana-mana Tetap di Semesta Nation Nomor 1 Mencintai orang tua Sebab orang tua Maka kita ada di muka bumi ini Dibesarkan Diasuh Dan dididik dengan kasih sayang Orang tua kita mendidikasikan hidup untuk membesarkan kita Bahkan hingga akhir hayatnya Menyayanginya adalah tanggung jawab kita sebagai anak Semua manusia diciptakan oleh Tuhan Apapun agama, suku, bangsamu Maka sayangilah orang tuamu Karena itu sudah menjadi ketetapan Tuhan Barang siapa yang mencintai orang tuanya Maka akan diberikan kehidupan yang mudah Dan mendapat rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka Serta dikeluarkan dari masalah dengan gampangnya Dan ternyata orang-orang besar di dunia ini Datang dari anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan yang durhaka menghiasi neraka dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah sesuai dengan logika? Nomor 2. Sayang dan menghormati para guru. Guru adalah sumber ilmu yang dimana tanpa guru kita tidak bisa mengetahui apapun. Dia mengajarkan kita tentang sesuatu Dengan sangat sabar Dan dengan kasih sayang Jadi Sudah sewajarnya Kita menyayangi dan menghormati guru Guru adalah orang tua kita kedua Baik itu Siapapun Walaupun seorang anak kecil Yang mengajarkan kamu Membuat layang-layang Dan atas sebab dia kamu bisa mengetahui dan membuat layang-layang Maka itu guru kamu Jangan pernah berbuat sesuatu tanpa ilmu Ilmu adalah sesuatu yang berharga yang datangnya dari guru Ilmu adalah pelita Ilmu bisa meninggikan derajat dan martabat kita Dan ilmu juga bisa menjerumuskan kita Dan menghinakan Bila tidak dibarengi dengan iman. Dan janganlah berbuat sesuatu tanpa ilmu. Maka bila engkau berbuat, maka hancur dan binasalah sesuatu itu. Tundukan wajahmu, bungkukkan badanmu, hormati dan hargai gurumu. Karena ilmunya hidupmu berubah. Kita tidak bisa berjalan sendiri Kita butuh orang lain Nah di dalam perjalanan hidup terselip hilap dan lupa Dan dengan nasihat dapat menyadarkan kamu dari hilap dan lupa Nasihat bukan saja datang dari orang tua Tapi bisa saja datang dari orang-orang yang kita cintai Seperti istri, keluarga, dan andai tolan. Serta teman-teman yang ada di sekitar kita Bahkan bagi golongan para supi Bergerak apapun di muka bumi ini Menjadi nasihat pada dirinya Walau baik dan buruk Kenapa kita harus mempan terhadap nasihat Bukankah kita pintar Mengetahui, berpengaruh Dan juga disegani oleh orang-orang Ternyata nasihat adalah rem buat kamu Tanpa rem maka kamu akan mendapat celaka di jalan Dan nasihat membuat kamu terhindar dari kesombongan Bekankah akar dari segala kehancuran adalah kesombongan? Bagaimana? Apakah sesuai dengan logika Anda? Beribadalah kamu dengan kepercayaan kamu masing-masing dengan ibadah. Kamu menjadi damai dan tenang dan rawatlah bumi ini. Karena merawat bumi adalah salah satu ibadah juga. Bumi tempat kamu berpijak dan bernaung Begitu indah di bumi dibanding di langit sana. Gak percaya? Tanya sama astronot. Di bumi ada air untuk hidup dan hilangkan dahaga dan api untuk menghangatkan, dan tanah untuk berpijak, begitu juga angin atau udara untuk bernafas, dan makanan kita pun ditanam di bumi: padi, gandum, sayur mayur, dan hewan-hewan ternak yang lain. Mau tinggal di mana lagi bila bumi ini kita rusak? Jadilah. Orang yang pandai bukan menjadi seorang perusak. Berterima kasihlah dan wariskan bumi ini kepada anak cucu kita. Mari tersenyum dan buat semuanya jadi indah. Ada pendaki, makannya teri. Terima kasih udah mampir di channel kami makan urap dicampur ati siapa yang sudah subscribe saya doakan banyak rezeki terima kasih